Halo sahabat minstan Hari ini adalah hari ke 10 perjumpaan kita ya sahabat minstan Hari ini kita mau cobain Indomie mie, mie keriting rasa ayam panggang ya sahabat minstan Ini adalah mie premium Indomie Sahabat minstan Yuk langsung aja kita bikin Oke sahabat mie instan Mie nya sudah selesai kita bikin Saatnya kita cobain ya sahabat mie instan Ini adalah mie Indomie Mie kereteng resah ayam panggang Ini premium collection Ya sahabat mie instan Ini dengan kuah Ada kuahnya sahabat mie instan kita cobain yang enggak pakai kuah dulu ya, sahabat mie instan. Hmm. Enak sahabat mie instan minyak. Hmm. Sekarang kita cobain pakai kuah ya sahabat mie instan. Seperti mie ayam nih, sahabat minstan hmm. <tuk> Ditambah kuah lebih enak, sahabat minstan Kalian patut coba ini, sahabat minstan minyak enak sekali, sahabat mie instan. Hmm, minyak pipih nih. Dan sayurannya banyak juga sahabat mie instan. Enak sahabat mie instan, beneran. Hmm. Oke sahabat minstan segini dulu ya hari ini jangan lupa subscribe ya channel ini biar kita bisa ketemu lagi besok Dadah kita lanjut lagi makannya sahabat minstan